Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh as alla ilaha illallah wa-shatumna muchanne dan abdu wa rasuluh Amma ba'du. Jumpa kembali dengan akidah channel pada kesempatan kali ini Spesial untuk ikhada pula semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya rabbal alamin Terima kasih atas dukungannya Saudara saudaraku semuanya yang telah mendukung channel-channel muslim terutama akidah channel dalam kerangka membantah menghadang para penghujat dan juga para misionaris yang sampai saat ini makin merajalela mereka sengaja mengikis iman saudara-saudara kita yang masih awam untuk mensukseskan misi mereka dalam pemurtadan bahkan mereka sangat lihai sekali dalam kelicikannya entah itu benar atau tidak tetap yang dibawa adalah ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Quran mereka sering sekali bernarasi dengan plesetan-plesetan merubah arti dan tafsirnya sehingga mereka dengan sengaja mempergunakan ayat suci Al-Quran Untuk hal yang memang Mensukseskan misi-misi mereka yang sudah terencana Dan untuk kali ini kita angkat sebuah video dari si penghujat Juga tersangka penista agama Taifuddin Ibrahim Untuk kali ini memang sesinya si Udin Bernarasi kebencian Yang kita lihat Bertujuan Memecah belah anak bangsa Memecah belah kerukunan Antar umat beragama Dan Memang sangat kelihatan Sekali bahwa si Udin ini Sudah mulai Gila Tadi saya sudah menyampaikan Bagaimana agar bangsa mereka yang datang menyebarkan ajaran kesurupan itu agar kembali ke negeri nenek moyangnya jangan ribut di sini mereka mengajarkan berbagai macam ajaran berbagai macam metode ada yang keras ada yang lunak lalu mereka saling berantem antara sesamanya Kemudian ada lagi pribumi yang belajar agama gumbal gambul itu, ya lalu lahirlah ulama-ulama gumbal gambul. Sampai di sini dulu kita komentar ya. <tuh> si Udin ini selalu setiap hari, setiap saat, setiap detik bernarasi bahwa ajaran Islam itu tidak membawa kedamaian, kemajuan. Bahkan bernarasi sangat luar biasa Bohongnya gitu Jadi dianggap Islam itu datang di Indonesia itu sebagai penjajah Dan bukanlah pembawa kedamaian Dan selalu menganggap Islam itu datang tidak bisa membangun Dan disuruhnya pergi ke negara asalnya jadi begini ya <tuh> ikhwan vilas, uh, Ikhwan vila semuanya ya saya sampai gerogi ini kroki apa karena iman kita tergetar saat melihat dan mendengarkan si penghujat ini Yang pastinya ikhwan vila semuanya sama dengan apa yang saya rasakan Kenapa demikian Kalau kita membalas satu kata bahwa Kristen sendiri itu bagaimana Asal Kristen itu dari mana kalau kita ingat betapa pedihnya 350 tahun negara Indonesia Dijajah oleh negara eh, Portugis Belanda Pertanyaannya mereka beragama apa Dan kalau mengatakan ajaran itu suruh pulang ke sana Apakah Kristen harus pulang juga ke Roma gitu Atau ke kembali ke bahasa Yunani Tidak seperti itu kawan Tidak it, seperti itu bro bro bro Kristen ya tidak seperti itu konteksnya sangat berbeda ya kita datang agenda channel dan teman-teman Muslim datang untuk bangsa Indonesia ini bukan bertujuan sebagai provokasi tetapi kita datang untuk berdamai kita bawa rahmatan lil alamin supaya negara Kesatuan Republik Indonesia tetap damai dan tetap terjaga kerukunan antar umat beragama kenapa demikian kita membahas seperti ini membantah penghinaan, penistaan, dan kebencian-kebencian ini Supaya generasi muda kita, anak-anak bangsa Seperti anak-anak uh, kita tidak terpengaruh dengan kata-kata kotor Kata-kata kebencian dari si Udin seperti ini Jadi suatu saat nanti melihat apa yang disampaikan si Udin ini Bisa tercerahkan, bisa teredukasi dengan saudara-saudara kita bahwa yang diucapkan si Udin ini tidak ada benarnya Jadi <tuh> si Udin sedang di luar negeri Yang dibicarakan Indonesia Indonesia tidak ada damai-damainya Sedangkan kita melihat fakta Dan merasakan kedamaian yang ada kita di Indonesia Inilah kebohongan-kebohongan yang selalu dinarasikan oleh si Udin Bahkan ya Selama Udin itu di Indonesia tidak ada ancaman apapun Kalau dia tidak melakukan kesalahan yang memang itu melanggar hukum Jadi narasi orang gila biarpun gila tetap kita tanggapi karena apa Banyak orang yang belum tahu kalau si Udin ini sudah gila Menyaingi ulama yang datang dari negeri itu mereka menyatakan dirinya begini begitu Saya lebih pintar dari kalian yang gak ngerti bahasa Arab Oh Kalau untuk membahas agama itu Harus mengerti ilmu ini ilmu itu Nahu sorofnya harus Ilmu balahwonya harus Ngomong Arabnya harus Lalu lu gak sekolah ke luar negeri aja Sok pintar lu Je di kita dicekoi, dibohongi dengan cara berpikir semacam itu. Nah, di sini kembali ya <tuh> menganggap lo tidak sekolah di luar negeri merasa pintar. Kepandian seseorang itu tidak terpengaruh dari sekolah di dalam atau di luar negeri. Kecerdasan seseorang tidak terpengaruh dari situ. Tetapi namanya ilmu dimanapun kita bisa mendapatkannya Kalau kita membahas tentang apa yang dikatakan si Udin ini ya Belajar Al-Quran harus mengetahui ilmunya sorof balagoh itu sudah pasti Nah inilah kesempurnaan di dalam ajaran Islam Mempelajari satu kitab itu harus dengan dasar ilmu tidak sembarangan, tidak serampangan. Bahkan kalau kita perbandingkan begini ya, satu sekolah, uh, satu orang yang anaknya mau sekolah, ada dua pilihan. Sekolah itu satu taat uh, banyak peraturan yang satu tidak, yang satu tanpa ijazah itu bisa masuk. Bahkan, ya, yeah, bahkan tidak memakai seragam pun bisa masuk. Seragam tidak dimasukkan. Itu pun enggak masalah. Nah, sekolah yang satu itu harus memakai seragam, disiplin, masukkan baju dan memang persyaratannya sangat banyak sekali. Nah, orang tua seperti kita pasti memilih yang penuh dengan peraturan tetapi tidak sulit untuk dilakukan, tidak sulit untuk dilaksanakan. Kenapa demikian? Kita dengan banyaknya peraturan dan banyaknya <tuh> pengarahan dari satu sekolah Pasti anak kita akan menjadi anak yang disiplin Dan pastinya pengajarnya lebih istimewa Keilmuan kita dapat, anak kita dapat dan ilmu kedisiplinan juga pasti dapat Yang pasti hasilnya luar biasa Berbudi luhur, memiliki adab dan pastinya dengan kecerdasan berpikir yang sangat lebih dibanding dengan pendidikan yang kelihatannya bagus tapi syaratnya itu peraturan disiplin enggak ada itu udah pasti nah di sini kalau kita lihat perbandingkan dengan apa yang dikatakan Sudin saya berani ngomong seperti ini karena apa eh hey, Kristen Kristen ya teman-teman Kristen ya saya katakan kita Berani berbicara tentang agamamu karena si Udin ini berbicara seperti itu Makanya kita balas dengan kata-kata Kalau seandainya di agamamu tidak ada iman yang wajib Rukun yang wajib Dimana kesempurnaan yang kamu katakan Jadi kalau kamu katakan Islam itu ajaran seperti ini Yang akhirnya seperti ini Itu tidak ada Karena kesempurnaan yakin hanya ada di dalam Al-Quran itu bisa diuji, bisa dibuktikan, dan bisa dikatakan sebuah fakta yang ada. Faktanya gimana? Anak-anak bangsa Indonesia tidak pernah terpengaruh oleh apa yang kamu ucapkan. Tetapi kenapa saya selalu membantah seperti ini? Supaya mulutmu terhenti dengan kebenaran. Dan akhirnya belajar belajar ilmu agama itu makin susah, makin dipersulit. Kita harus berguru ke sana. Jadi ini keluhannya si Udin. Apa katanya? Kata si Udin ya. Kata si Udin itu belajar agama makin susah. Dan makin sulit Yang pastinya Yang pastinya ini Dia mengatakan Makin susah dan makin sulit itu Kita bisa Mengambil Apa Maksud dari dia Sangat kelihatan sekali Kalau si Udin ini Orangnya pemalas Apalagi sewaktu Menjadi muslim karena apa dia membahas Muslim harus melakukan seperti ini Ya seperti tadi Sangat banyak peraturannya Dan sangat banyak apa yang harus dilakukannya Nah disiplin seperti ini Inilah yang sangat penting dalam kehidupan anak-anak kita Untuk mendidik Anak kita, masa depannya. Dan kalau kita lihat ya. Semakin banyaknya aturan di dalam satu ajaran. Itu pasti semakin sempurnalah ajaran itu. Itu hanya di Islam yang ada. Mulai bangun tidur. Mulai lahir. Sampai nanti mati itu diatur. Bahkan ya. Yeah, bahkan. Memperlakukan orang meninggal pun sangat berbeda Sangat dihargai Nah ini <tuh> sangat dihargai Didoakan dan doanya itu baku Tidak berbeda-beda Sesama muslim baku Nah kalau si Udin mengatakan Tetap mengatakan ya Yang seperti tadi Semakin banyak yang harus dilakukan Nah di sini kelihatan ya kalau muslim itu selama ini Tidak keberatan atas kewajiban Kewajibannya sebagai seorang Beragama Islam Wajib sholat lima waktu Puasa Ramadan Zakat Dan Kalau mampu melaksanakan Naik haji Jadi seperti inilah Aturan Aturan yang ada di Islam kenapa si Udin rempong nah dia ingin bernarasi bahwa kepada jemaahnya utuh oh, loh di Islam tuh sangat banyak sekali peraturannya apa yang dilakukan kewajibannya sebagai muslim banyak sekali nah kalau di Kristen apa sudah ditebus dosanya saya berani membahas karena kamu membahas Islam sekarang enggak kerja tahu-tahu mendapatkan uang uang dari mana nggak berusaha tahu-tahu mendapatkan hasilnya hasil dari mana begitu mudahnya kamu mau masuk surga ya kan kalau saya membahas tentang ayat bible saya nggak mau karena apa konteksnya kita bukan berdiskusi tetapi kalau ingin tahu ada banyak sekali upah-upah dosa upah-upah perbuatan baik itu dihitung di dalam bible jadi kalau ingin mendapatkan kerajaan surga kerajaan milik sang pencipta dalam Kristen itu pun harus melakukan kebaikan bukan hanya percaya kepada Yesus saja kalau kami kami mengimani Nabi Isa Alaihissalam sebagai utusan Allah subhanahu Wa ta'ala dan termasuk dalam 25 nabi dan rasul. Tetapi kami mengimani sebagai Nabi dan Rasul Dan kenapa kami tidak mengambil suri taladan langsung kepada Nabi Isa Ini jawabannya Karena ada Nabi yang terakhir Yang melanjutkan perjuangan Nabi Isa alaihissalam Yang melanjutkan setelah mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu SWT Yaitu Baginda Rasulullah Alaihi Wasallam, karena di dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Isa alaihissalam itu memang diutus untuk hanya Bani Israel saja Nah sedangkan baginda Rasulullah Alaihi Wasallam Itu kepada seluruh umat manusia Jadi kalau, kalau kita katakan seperti itu Jangan kepanasan Kristen Silahkan imanmu bagaimana Karena saya yakini ya Kalau saya melihat Kristen dia penyembah Yesus Bukanlah pengikut Yesus Jelas dikatakan Banyak ayat Bible Mengatakan kalau Yesus itu Adalah utusan Tidak ada satupun yang mendukung Kalau Yesus itu Memiliki uh, <tuh> Ciri Sang pencipta alam semesta Tetapi Yesus sendiri juga gak pernah mengatakan Kalau Yesus itu Pencipta alam semesta Berbeda dengan Kristen Nah perlu digali Yesus tidak pernah berkata Yesus tidak ada muncullah Ajaran yang mengatakan Yesus itu menjadi Tuhan Pertanyaan itu harus dijawab Dan silahkan cerna sendiri secara pikiran dan akal yang sehat Jadi kalau si Udin mengatakan seperti itu Boleh kita berkomentar Saya banyak berkomentar karena apa Saya sangat khawatir dengan anak-anak bangsa Yang dibawa narasi oleh si Udin ini Biar tidak terbawa dengan apa yang dikatakan sebuah pembenaran. Jadi, begitulah, Ikhwan bilang semuanya. Semoga aqidah channel hadir untuk kita bisa sedikit memberikan edukasi, juga meluruskan, serta sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga anak-anak kita tidak terbawa dengan kesesatan-kesesatan uh, yang disampaikan oleh penghujat seperti si Udin ini terima kasih atas dukungannya kepada channel aqidah channel dan channel-channel muslim yang setiap hari mengumandangkan kebenaran semoga Ikhwan Villa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang saudara ku lakukan mendapatkan nilai lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Salam satu Tuhan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh